Okay so guys welcome to the escape Aku Daniel so hari ni aku nak buat apa Esok aku ada shoot dekat uh, Dekat Dekat mana ya Dekat jeram kot uh, Dekat area, -area pantaran basgar So malam ni aku plan aku di decide dengan Adin Aku nak pergi camping sekali uh, Ya yeah? tengoklah. lah So guys uh, Don't forget to subscribe, like, comment and share Escape in the house Peace um, Nam. Sekejap aku basuh kereta uh, Prepare maghrib Dan dalam pukul Berapa? 8 lebihnya tu kita orang akan terus gerak pergi Mana? Oh, pergi remes Saya <laughs> -re sawak so, pagi baru aku prepare Untuk shoot pula Harap ada toilet lah kat sana <laughs> tak tahu macam mana, memang tak boleh shoot lah Harapnya lah Update, <slut> nanti aku update Okay Okay guys, aduh jap. Oh no, okay. Ni gitu. So macam ni. Ah uh, sorry. Okay. guys, um so tadi aku decide aku rasa tak camping kau malam ni dekat nemesis. Mungkin kita akan gerak dalam pukul 1 ataupun 2 pagi macam tu santing Hadi tengah tidur. So aku tak nak kacau dia. Dia dah lihat sekejap. Um, ya lah Baik juga dia nak camping Time-time macam ni Better kita orang gerak Sampai sana Dalam pukul 3 pagi Tempat pagi Dah boleh rest Pas-pas muka semua kan So Prepare untuk aku Gerak pukul 7 terus Pergi tempat shoot Nak cari lagi Betul ha, So Ya yeah. <coughs> So aku rasa Aku dah decide Aku akan gerak dalam pukul Dalam pukul 1 ataupun 2 pagi macam lah Ya yeah, Stay tune Tunggu sampai aku shoot dekat sana Peace Guys, so Kita dah sampai termes, tapi aku tak berani nak masuk um, Radio Pan Tarames Sebab Ada balai polis bergerak <laughs> Saya <Susuk Susuk> kulipak dekat tempat kampung nelayan, mana tu aja, tunjuk eh. So Sekarang uh, Pukul Empat pagi Kat mana Kampung Mana tau sekejap Gelap ni oh, Tapi sampai kat bawah tu Terang sikit kot Bukit Kita orang kat kampung Eh macam dia macam dekat tempat hub nelayan Sungai Sembilang, Kuala Sango. Ah, uh, so dalam pukul 4:30 nanti aku akan gerak dengan Abin pergi ke Petermeslah. Sebab tadi ada polis. Salam ga anak minggu. So guys, stay tune sampai aku shoot dekat dekabin. Dekabin tak jauh dekat depan, depan tu dekat Selafu. Ha. depan-depan tu juga Dah. Nah, so, stay tune lah. Okay guys, so sekarang kita dah sampai kat Pantara Mes Tadi aku berapa? Tadi pukul 4 lepas lebih kan Aku tengok pimpin saya mentunggal leap Bagi leka sikit kan tahu tau lepas setengah So sekarang, ni lah view Kita kat Pantara Mes Kat sana nak tunjuk pun gelap Takde function Mana din? Ya mate. Oke, sekarang dah pukul 6.22. Aku tidur tadi langit tu. Sekarang kita nak gerak. Keep watching. Guys. Penat. Sumpah kali ni aku syot penat gila nak mampus. Tadi ada aku tak sempat nak buat vlog kat sana just aku record putih-putih um, je kat sana. So, verse tu je lah aku video untuk kali ni. Love kita subscribe, like, comment dan share. Aku dengan Skip the House Peace. Assalamualaikum.